Assalamualaikum bunda kali ini saya akan berbagi resep cara menggoreng kacang kedelai agar renyah dan berwarna kuning seperti ini ya bunda Yuk ya, mari silahkan nonton videonya welcome back to my youtube channel jangan kita buang ya kedelai-kedelai yang usak yang kita cilek-cilek kemudian setelah kita cuci bersih kita simpan beberapa menit sebelum digoreng nah ini kemudian kita goreng digoreng sambil kita aduk-aduk. Cara penggorengannya ada dua kali menggoreng, ya. Yang pertama ini kita goreng pertama setelah setengah matang seperti ini, kemudian kita angkat. Ini tahap yang pertama, ya. Kita angkat, kita tiriskan supaya hasilnya nanti kuning cantik. asapnya gitu, isi mulai gitu ya